Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada Selamat siang, kembali lagi di Fativi hadir untuk memberikan kabar terbaru, kabar baik kabar bahagia dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar Sebelumnya persahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara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 bukan hanya lagu insan biasa yang tentunya tembus 10 juta viewers dalam perilisan 8 hari dan masuk trending 1 untuk musik. Lagu insan biasa pun berhasil ya, ini trending TikTok di 9 negara. Wow, ini keren banget berhasil BTS ya. Pertama berhasil ya trending 3 di Singapura, yang kedua trending 3 di Taiwan, yang ketiga trending 7 di Indonesia. Yang keempat trending 9 di Macau, Yang kelima trending 38 di Bahrain Yang keenam trending 38 di Saudi Arabia Yang ketujuh trending 41 di Malaysia Yang kedelapan trending 41 di United Arab Emirates Dan yang kesembilan itu trending 62 di Qatar Wow ini keren persahabat Masya Allah trending 9 negara Kita bangga kita pastinya selalu kagum dengan sosok Lesti. Karyanya begitu diminati oleh semua orang. Mudah-mudahan terus berkarya dan selalu memberikan karya terbaik. Kemudian juga persahabat Bunda Lesti. Ini baru saja menginformasikan persahabat ya, mengenai sedekah berbagi makanan berbuka dan sahur. Bersama kitabisa.com. Alhamdulillah, Masya Allah, ya persahabat. Ini sudah terkumpul 52 juta lebih. Alhamdulillah, masya Allah, kata Bunda Lesti, barusan cek donasi yang terkumpulnya sudah segini. Makasih banyak, teman-teman. Itu info dari Bunda Lesti. Bunda Lesti kejar pun di sini, kita lihat mengunggah tentunya postingan bagi banyak support dan dukungan. Kita lihat persahabat ada kalimat juga yang diunggah oleh Bunda Lesti. Amin, Allahumma amin. Terharu banget bacain semua doa baik dari kalian. Sekali lagi makasih ya semua teman-teman yang sudah bersedekah. Insya Allah bantuan dari kalian akan mulai disalurkan secara bertahap. Pastinya bakalan aku update terus, kata Bunda Lesti. Semangat ya orang baik. Mudah-mudahan berkah-berkah, rezeki, semuanya diberikan. Kelancaran, amin. Kemudian juga persahabatnya ya berikutnya Bunda Lesi di sini Memberikan ucapan doa dan selamat Untuk Kak Melodi yang sedang berulang tahun Barukallah fi umrih Cantiknya aku Melodi kata persahabatnya. ya Pokoknya all the best Wah Masya Allah banget persahabatnya. ya Pokoknya doa terbaik nih Dari Bunda Les untuk Kak Melodi Mudah-mudahan sehat Dan selalu diberikan kebahagiaan Amin Berikutnya juga persahabatnya kita simak nih diunggah MS Glow satu jam yang lalu memposting tentunya foto BA atau brand ambasadornya MS Glow ada Kasaskia ada Mama Gigi ada Bunda Lesti, Masya Allah banget nih MS Glow bagi-bagi THR 100 juta rupiah persahabat cara ikutannya kita lihat nih MS Glow juga jadwal tayang iklannya persahabat ya itu ada di ANTV, TV, Trans7, dan Net TV persahabat, wow di 4 TV nih, iklan MS Cloud ada Buda juga dong persahabat ya kita lihat tuh, aduh Masya Allah mudah-mudahan persahabat ya selalu membawa keberkahan untuk banyak orang dan semoga Buda kejar pun tentunya selalu bisa menjadi brand Ambassadornya MS Cloud kemudian juga persahabat selanjutnya kita lihat di postingan terbarunya Bapak Chandra Putra Negara Mengunggah foto barang Rizky Bilar Ini ketika podcast persahabat Wow, ini membuat kita pun tentunya penasaran dengan obrolan dari Papa Bi bersama Bapak Chandra Kita lihat persahabat kalimat caption yang ditulis langsung oleh Pak Chandra Bersama pangerannya Indonesia, kakak Rizky Bilar Kesayangannya di Lasti Kejora kalau udah jadi papa, auranya beda. Eh, ada yang tahu apa yang kita obrolin di level A? Salam hebat, luar biasa. Waduh, makin gak sabar banget nih menunggu kejutan dari Pak Chandra dan Papa Bilar. Masya Allah, kita lihat begitu banjir komentar di postingan ini. Di antaranya dari akun 34244. Masya Allah, kabar Allah ditunggu podcastnya Bang Rizky Bilar, Pak Chandra, Putra Negara, sukses untuk semuanya, semangat. Dukungan yang luar biasa Persahabat Kemudian juga tanggapan lain Persahabat dari My lovely Leaning Mengatakan senang melihatnya Sukses selalu untuk kalian berdua Amin mudah-mudahan persahabat Tentunya kita doakan yang terbaik Semoga apapun yang dilakukan Selalu dimudahkan